Halo, Halo, Halo, Halo. Halo, Halo, Halo, Halo. Halo, Halo, Halo, video Halo, Halo, Halo, Halo. Halo, Halo, Halo, Halo. Halo, Halo, Halo, Halo. Oke okay, kita langsung aja sih satu gerakan dulu Oke lanjut ke presiden yang kedua. Oke okay, lanjut ke versi yang keempat ya Oke lanjut ke persediaan yang kelima. Oke hey, well, really, okay, lanjut ke persediaan yang keenam.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 Oke okay, lanjut ke verse yang ke-12 Oke okay, lanjut ke verse yang ke-12 ya. Oke lanjut ke verse yang ke-13. Oke lanjut ke verse yang ke-14. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-16 ya, Bu Oke, okay, lanjut ke presiden ke-17. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-18. Oke, lanjut ke versi yang ke belas. Oke, lanjut ke preset yang ke-20, ya.